dengan dikombine maka akan mendapatkan unit 2 plus 3 bedroom sehingga total luasannya adalah 5 bedroom Halo sobat Roma 21, selamat pagi bersama Brudi. Pagi ini saya berada di lobi, Ruang Tunggu Kantor Roma 21. Nah, kita ada jadwal pagi ini akan jalan-jalan mereview dua proyek apartemen. Satu adalah apartemen satu-satunya yang berkonsep resort, tapi ini premium segmen, ada di Lebak Bulus. Nah, mungkin banyak sobat Roma 21 yang belum tahu apartemen pertama kali berkonsep resort premium segmen. Nanti kita lihat apartemennya. Salam properti. Halo Sobat Rumah 21, ini saya sudah sampai di apartemen veranda premium segmen berkonsep resort. Kita lihat yuk Masuk. <laughs> Sobat Roma 21, sekarang kita sudah berada di Baranda Resort Apartemen, ya premium segmen. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Sandy. Ayo kita ikutin. Halo, Hello. Pak Sandy, apa kabar? Selamat datang di Wah Indonesia ini berada. aku tadi lihat ke sini, keren banget nih unitnya. Wah, ya. oke. Okay. Jadi ini apa? Premium segmen ya? Tentunya, Pak. <laughs> Peranda Resort ini, uh -huh. memang kita membidik segmen high-end, Pak. Segmen high-end. Betul. Ini resort konsepnya? Betul sekali. Nah, Tentu, di, di Jakarta Selatan ada nggak? Tentunya kami unik, Pak. ini pertama kali? boleh dikatakan kita satu-satunya kali ya. Wow, <laughs> jadi ini apartemen premium segmen. Betul. Pertama kali resort konsepnya. Betul. Jadi itu gimana? Dia... Uh, luas areanya berapa, terus konsepnya mau seperti apa. Oke, okay. jadi The Veranda Resort ini dikembangkan di atas lahan 2,3 hektar. Oke. Okay. Dan nantinya akan berdiri empat power pak. Wow, 4 power. <laughs> ya. satu Tapi kan sekarang kan lagi properti lagi ini, pak tower itu ap apartemen semua? Enggak, nanti akan ada beda-beda pak, wow. jadi tidak hanya tower apartment, tapi juga akan ada hotel, wow. residensis, dan juga service apartment pak. Oh, jadi sobat ya. rumah 21, veranda uh, ini berkonsep resort, nanti kita bisa lihat, jadi nggak usah khawatir, jadi apartemennya nggak semuanya pak tower itu apartemen, ada yang Hotel, hotel, ya, ada service apartemen, service apartemen, uh, dan itu konsepnya resort, betul sekali, Karena bisa diterangin di sini ya, nah ah, ini, ini kebetulan kita ada gambar ilustrasinya Pak Joko, iya, ya, ya, dan Sobat Rumah 21, jadi saat ini kita sedang berada di tower yang nantinya akan direncanakan menjadi hotel, yaitu The Veranda Suites, jadi yang ini sekarang ini memang existingnya untuk hotel ya, iya, betul tadinya sekali. aku pikir ini udah bangunan lama, ternyata <laughs> memang ini, memang udah dibangun, untuk dibangun baru, memang preparation wow. untuk nantinya jadi hotel. Ini nanti di atas lahan 2,3 hektar ini, okay. konsepnya memang kita konsepkan uh, kawasan hijau ya, jadi ini ada istilahnya itu uh, seperti resort gitu. Okay. Nah. Di sini, fasilitasnya lengkap dengan 47 fasilitas. Wow, Nah, bukan sekedar fasilitas? resort <laughs> ya, tapi ada 47 fasilitas. Wow. Di antaranya adalah Forest Walk ya, jadi okay. berjalan di tengah uh, rimbunnya. Ini udah kayak hotel aja ini ya. gitu ya. Iya betul, lalu kemudian ada ikonik kita adalah uh, swimming pool ya, infinite swimming pool. Infinity dengan, swimming pool. Betul, dengan lebar 60 meter Pak, yang menjadi ikonik kita, dan juga adanya sangat sitter pak, jadi kayak di resort-resort di Bali gitu ya. Oke. Okay. Duduk di tengah kolam gitu ya. Nah lalu kemudian di sininya ini ada juga nanti uh, open air lobby pak yang okay. akan menerima traffic uh, pengunjung untuk sebelum turun ke masing-masing gedung pak. Wah oke. Okay. Semuanya gitu. terfilter pak, tidak bisa langsung akses ke gedung. Sehingga kita berbicara okay. mengenai privacy juga gitu. Wow wow. Boleh juga tuh, keren. Ayo kita sampai duduk nih, Bro. Oh, santai. Iya. Nah, tadi kita udah lihat uh, konsepnya ya, ya yeah. uh, Sandy ya. Betul. Nah itu kalau, apa namanya, bisa dijelaskan ini ya, keunggulan daripada veranda ini apa aja itu? Oke, okay. jadi selain suasananya, suasana resort, yang okay. menjadi keunggulan The Veranda ini, uh -huh. antara lain adalah konsepnya yaitu privacy, Pak. Sehingga oh, semua privacy. unit yang ada di The Veranda Resort ini, mulai dari satu bedroom, dua bedroom 3-bedroom, semuanya udah memakai private lift. Jadi Sobat Roma 21, ini khas daripada eh, apartemen yang premium segmen. Premium segmen itu biasanya unit terkecilnya itu one bedroom Betul. Dan tinggal di apartemen seperti ini, udah layaknya tinggal di rumah landed. Ada ada private lift, eh, private, yeah. ya, bener -bener private ya, bener-bener private ya. Semua private lift kan? Betul. Dan justru lebih menariknya, Pak, hmm? dibandingkan mungkin di landed housing ya, Pak. Hmm? Di sini kita minim perawatan, Pak. Jadi oh, karena iya. apa? Karena semuanya di oleh building management, Pak. Oke. Okay. Ya, tamannya, kolam renangnya, iya, iya. semuanya. Jadi praktis kita tinggal ya menikmati saja, Pak. Oh. Nah, tadi yang keunggulan pertama kan private lift ya, Pak. Private lift, yang okay. berikutnya lantainya, Pak. Nah, wow. lantai kita sudah menggunakan marmer impor, Pak, dari Italia wow. Pak, dan ukurannya <laughs> besar, Pak, ya, <laughs> jadi, <laughs> ya, jadi uh, memberikan kesan mewah. Oh, kayak gitu, ini ya, ya, nanti ya, iya, Betul, iya, Seperti iya. yang ada di sana. Oke, okay, okay, gitu, okay, bisa lihat-lihat okay. ya. unitnya sekalian, ya. Bisa pak. banget, ayo. Eh, sobat rumah 21 kita buktikan, nih, kita oh, coba yeah. lihat show unitnya. Oke. Okay. so 4/21 kita langsung masuk ini jadi ini unit sub unitnya ya Pak ya, sendiri apa sih Bedanya sama apartemen-apartemen lain apa ini? Katanya veranda itu unit banget ya. Nah, sebelum ke sini mungkin Pak, tadi kan kita baru saja melewatin di depan nih. Oke. Okay. Nah, tadi dikatakan private lift, di area inilah oh. Pak, sebelum pintu, ada foyer? Iya, oh, jadi okay. ini untuk area uh, liftnya Pak. Oke. Okay. Nah, kemari adalah pintu menuju koridor. Oke. Okay. Dan kemari adalah pintu menuju oh, unit Pak. Oke. Okay. Di konten nah. kita juga ada, kita kasih ini, jadi kalau premium segmen yang benar-benar premium private lift itu artinya keluar dari lift itu biasa orang kan langsung unitnya ini enggak dia ada kayak foyer apa isi falcon yeah, lah. Iya. Yeah. Falcon dulu baru unitnya. Terus di dalamnya apa ini yang? Nah, yang jadi asli? Yang khas di sini ada satu ceiling, kita high ceiling, Pak. Oh, ini Jadi juga untuk ya? unit ini, ketinggian ceilingnya itu 3,2, Pak. 3,2 meter. meter? Wow. Betul. Jadi untuk sirkulasi udaranya, pencahayaannya, dan lain sebagainya, uh -huh. sudah pasti akan sangat mumpuni, Pak. Nyaman oh, sekali, okay. gitu. Sehingga kalau... Ini yang ini, luas apa, One bedroom nih. Ini untuk yang unit 2-bedroom, Pak. <laughs> bedroom, Pak. <laughs> ya. okay. ini 2-bedroom, Pak. Ya, ini dua bedroom dengan luasan 99 square meter, Pak. Pak ini kan 2-bedroom. Yes. Kalau orang pak. beli 2-bedroom atau one bedroom tapi nanggung. Nah. Nah, dia pengen lebih luas. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa, gimana Human caranya? ini, itu ada beberapa kombinasi nih. Ada 2-bedroom okay, iya. dan 3-bedroom, ada 2-bedroom iya. dan 1-bedroom, 2-bedroom okay. dan 2-bedroom. Kita okay. lihat salah hatinya ya Pak. Iya, iya, iya. Unit ini adalah preparation untuk 2 plus 3-bedroom. Wow. ya Ini bisa buka sendiri ya, otomatis ya? Iya, kita pakai remote Pak. <laughs> <laughs> Jadi untuk unit ini, dengan combine maka akan mendapatkan unit 2 plus 3 bedroom, sehingga total luasannya adalah 5 bedroom. Ya, jadi selain luasan area yang 2 bedroom di 99 square meter, dengan yang 3 bedroom ini 143 square meter, oh. sehingga total luasan kurang lebih di 242 square oh, meter, ini gitu. luas banget ya kalau di kampung ya, ya jadi dari lima kamar nih, 5 kamar pak. pak, wow, wow, gede banget nih, sobat rumah 21, pak ini iya. kalau harganya gimana nih? kalau untuk harganya, kita per iya. meter square sangat terjangkau pak, oh iya? kita starting price-nya dari per meter square-nya 30 jutaan pak, wow, masih Jadi sangat, sobat rumah 21, kalau apartemen itu kan, beberapa kali kita bicara, ada segmen lower, middle, upper, dan Premium, tuh Nah biasanya segmen atas ya, upper itu tiga puluh sampai empat puluh Premium itu empat ke atas. Ya. Jadi kategori premium tapi masih 30 juta per meter persegi. Nah, itu dia Pak, ciper banget ya, <laughs> sangat terjangkau <laughs> sekali gitu. Murah dan bisa digabung lagi gitu loh. Betul. Iya, iya, iya, iya. Ya. Luar biasa deh gitu yeah. loh. Iya kan? Jadi cipt 30 juta murah sebenarnya. Betul sekali. Tapi itu ya, selama ini gimana? Dia harga ini kenaikannya gimana? Jadi kalau untuk peningkatan harga, kita annual itu kira-kira peningkatannya, karena kondisi sekarang juga masih dalam suasana Covid ya, mm -hmm. uh, post-Covid ini kita masih tetap ada peningkatan, di kisaran 10% Pak, masih wow. cukup baik gitu ya. Wow, nah, 10%? Betul. Oh Jadi Sobat Roma 21, uh, kalau harga properti atau apartemen itu biasanya naiknya tuh gradual, Ya, bisa based on waktu, tiga bulan sekali, atau based on uh, penjualan. Yang aku dengar ini udah berapa kali naik? Kita kali, sudah kali. mengalami peningkatan sekitar lima kali. Lima kali, wow. <laughs> Makanya kalau properti baru di launching ini, biasanya kemungkinan naiknya tuh tajam. Betul sekali. Beli pada saat awal. Nah. Kalau nunggu selesai, udah terbang harganya, <laughs> Pak. <gayang>, ya, bisa 45 lagi itu, 45 ke atas Betul, ya tadi. Oh, ya. <laughs> Oke, okay, apa yang bisa dilihat lagi nih, di sini? Oke, okay. di 3-bedroom ini, Pak. Mm -hmm. Ini tadi kan ada yang dua bedroom ada yang 3-bedroom. Jadi untuk tiga bedroom ini, Pak, ini ruangan tengahnya, ruang keluarganya ini luas, Pak. Kita sudah pakai uh, jendela wow. full glass, ya. Wow. Lalu kemudian lebar, ini area ini 5,5, Pak, lebarnya ini. Mm. Dan full frame sudah kacanya. Ya, lalu di sebelah sana, kita bisa melihat bahwa uh, unit ini itu memiliki kamar utama yang letaknya di sudut. Wow, nah, ini kamar utamanya ya? Ini kamar utama, dan untuk kamar, lantainya kita sudah mempergunakan parket, Pak. Jadi lebih hangat, gitu ya. Untuk unit 3 bedroom ini, Pak, khususnya unit-unit uh -huh. di unit di veranda ini, uh -huh. sudah mendapatkan kitchen set, Pak. Ya, oh, udah jadi dapet. semi vernis, semi -furnace, furnace, pak. Oke. Okay. Ya, kitchen set ini sudah dapat, ada kitchen sink juga sudah. Lalu kemudian okay. nantinya ada cooker hood di sini. Lalu kemudian akan ada electric stove-nya, ya kompor elektriknya. Wow. Itu pak. Dan juga sudah mendapatkan AC pak untuk pembelian unit di sini, pak. Tadi tadi yang 4 tower itu bedanya apa aja tadi? Perbedaannya adalah yang satunya untuk hotel. Hotel yang ada yang, yang, yang ada di sini nanti, ya yang satunya adalah residensis, dan yang satunya adalah service apartment Pak. Sobat rumah 21 ini, uh, aku memang lihat, ini tempatnya memang berapa tadi dibangunnya, ini kan kalau khas di Jakarta Selatan kan memang uh, daerah resapan ya, iya. dan konsep resto itu cocok ya, dan dari total luas ini kan yang dibangun kayaknya nggak boleh gede-gede kan, kita 70%-nya itu area hijau, Pak. Wow, ya. 70% area hijau, Sobat robot 21 Iya, betul. Eh, udah kayak di Bali ini tinggal di sini ya. Betul sekali. <laughs> Dan bahkan... puluh 30% yang di Bali. <laughs> dan bahkan jika Bapak tadi sempat kemari akan mungkin melihat ada beberapa hewan yang memang kita pelihara. Nantinya seperti itu Pak akan terjadi ada angsa, oh, okay. ada merak. Jadi betul-betul okay. kita berada di dalam ekosistem alam Pak. Ada yeah, yeah, kolam yeah. pokoi so, dan lain okay, sebagainya. Ini lokasi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Uh, dari area berapa 2,3 hektar. hektar itu akan dibangun 4 tower, tapi 4 tower itu tidak semuanya residensial apartemen, tapi nanti ada hotel, ada uh, safety apartemen. Uh, buruan kalau kalau ingin dapat investasi atau dapat unit yang, yang keren ya, uh, konsep resort seperti Union di Bali dan ini mungkin satu-satunya di Jakarta Selatan Betul. ya, konsep resort dan memang saya tinggal di selatan itu rata-rata sekarang itu izin membangun itu memang hanya 30% dari uh, total area yang dikembangkan. Ini sangat menarik ya Sobat Rumah 21 bisa untuk investasi, bisa untuk ditinggali, bisa juga untuk orang luar Jakarta yang sering ke Jakarta. Uh, jangan lupa like, comment subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Rumah dua satu referensi real estate market and realtor di Indonesia. Salam properti. Salam properti.